Sah wanita pezina masuk, surga karena memberi, minum anjing, lah kok bisa, awas jangan salah kapra, semua makhluk di muka bumi. panas dan susah untuk mendapatkan air. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda, Seorang wanita pezina telah mendapatkan ampunan. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di pinggir sumur. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Melihat ini si wanita pelacur itu melepas sepatunya lalu mengikatnya dengan penutup kepalanya. Lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut dengan sebab perbuatannya itu dia mendapatkan ampunan dari Allah Azza Kejala HR Imam Bukhari. Pada zaman dahulu ada seorang wanita. siapa saja yang mau dengan harga yang sangat murah wanita muda itu terlihat terlalu tua dibandingkan dengan usia sebenarnya wajahnya puyuh diguyur penderitaan panjang ia tidak memiliki keluarga kerabat atau sanak saudara lainnya orang-orang sekelilingnya menjauhinya bila bertemu dengan wanita tersebut mereka melangos menjauhinya Wanita itu tidak peduli karena pengalaman dan penderitaan mengajarkan untuk bisa tabah Segala ejekan dan cacimaki manusia diabaikannya, ia berjalan dan terus berjalan. Seolah tidak ada ujungnya, ia tak pernah yakin perjalanannya akan berakhir, tapi ia terus berusaha melenggak. Dari kejauhan, matanya nanar melihat kelpuran debu yang bertebaran di udara. Dalam pandangan dan rasa hausnya, seketika ia melihat sebuah sumur di batas desa yang sepi. Pizina itu berhenti di pinggirnya sambil menyadarkan tubuhnya yang sangat letih. Rasa hauslah yang membawa ia ke tepi sumur tua itu mukanya tampak senang namun ia bingung bagaimana harus mengambil air dari sumur tersebut. Sedangkan sumur itu sangat curam. wanita itu kembali duduk. Ia mencoba mengais air yang hanya tersisa sedikit itu dengan sepatu kumalnya. Air yang terasa sedikit dalam, Percik air kotor itu Sudah ada di dalam sepatunya Ketika dia akan meneguknya Anjing itu mengibas ngibaskan ekornya Sambil merintih. Bezina itu pun mengurungkan niatnya Untuk meregup air itu Dilus kepala hewan anjing Dengan penuh kasih Si anjing memandangi air yang berada Di dalam sepatu Lalu wanita pun memberikan air untuk anjing Seketika perempuan terpulai Roboh sambil memegang melihat wanita, tergeletak tak bernapas lagi, anjing menjelati wajah wanita, pelacur itu seolah menyesal, para malaikat pun turun, ke bumi, menyaksikan jasad sang pelacur, malaikat rakit dan etip sibuk mencatat-catat, sementara, malaikat malik dan Ridwan, saling berebut, malik si penjaga neraka sangat ingin membawa perempuan, pelacur itu ke neraka, sementara Ridwan si penjaga, mencoba mempertahankannya ia ingin membawa pelacur itu ke surga akhirnya persoalan itu mereka hadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah lalu Allah SWT berfirman wanita itu telah menebus dosa-dosanya dengan mengorbankan nyawanya demi demi mahluku yang lain bawalah ia ke surga aku beribawanya Ia terpesona mendengar firman Allah itu sementara malaikat ribuan merasa gembira Ia pun membawa hamba Allah itu memasuki surga lalu bergema suara takdir para malaikat berbaris memberi hormat kepada